Oke nice. iya. Ini dagang sedikit tuh, dia waktu, dia tahu. Udah tahu ya kalau. Kata kalau dia istirahat. Wah, kumpul, kumpul di sini. sini. Uh, pasar. Mau berapa? Itu. Ini lebih gila. Masih kuliah apa kerja? Kuliah deh. Di, di Gunadarma. Gunadarma, Kadang ya. saya Iya. Iya, Sampai sana, Pak. Wah, yeah. coba Iya, Iya, Jauh-jauh kan, kan. nah, kan <laughs> <Kanjung trio. Keluaraka. laughs> aman. Semua iya, rumah mana, Pak? Ya? Oh, Bu, dari bull, tung -tung. Iya, peta. pesing, gambar. Tahu airport. Buat kanteng. dagang ini? Iya. Wui. Tanya hari kemarin, juga lama manais ya mak pasar ular, ngarang ngeranke, baru enggak celingking, manais ya mak maunya? sekali bawa berapa? kalau sekarang orang ini banyak bosnya Kering bawa sekarang nggak habis. Hmm. kalau dulu kan belum banyak bosnya, 200, 200 tiga ratus jam 2, siang udah ngatur saya di rumah. sekarang mah ada bisa maghrib masih jalan, <laughs> masih jalan. iya. tapi saya tanya-tanya nya abis ini. Tuh. <laughs> lu mas kan mas gitu. bang Pakun bang, Yang dua ini dia pegang Dua bisa pegang mut ya. Sama <Sº� variasindruck thành> nah, ya. Lere. Nah, <tiger> <sharpAN _> <rolloception noise> <cannte> Iya. Bisa bisa diteok, ya. bisa, bisa ditiup. Ya. Bisa bikin macen, Bisa bikin makan, Bang. makan, Bang. Sini, yang dulu, Ini Bang. Ya, sabar, sabar. Ini apa? Bunga. Ya. Nah, satu lagi robot tuh. Robot. Hmm. Ini udah. Ya? Oh tadi saya ngambil dari kanan, anda kiri. biasanya mangkalnya di mana pak? saya keliling. keliling, ya? nyarinya susah. Hmm. tapi telepon aktif kan pak? aktif, aktif.